inta facebook harus tahan nang tuk pecean melulu status baru melulu siang malam upload foto baru gaya malu-malu di -malu, komen melulu lanjut terus lanjut vcvcn ada pakai foto andalan untuk sampur layar tampilan update status dulu kita niat mau pdkt adek masuk di komentar cepat cepat kakak yeah, yeah. sambar pacaran di facebook harus tangan tupala naik turun kayak orang mabuk pasang foto baru gaya malu-malu ah update status melulu ceklin diunggahannya foto andalan di layar tampilan berapa komentaran umbar status lagi foto baru lagi masih pagi. Facebook harus tahan ngantuk kecean melulu, status baru melulu. Siang malam upload foto baru, gaya malu-malu di komen melulu. Para penggemar joget yang berada di pojok-pojok sabua. Gaspol Lanjut Jadi kita